Ketemu lagi dengan aku di Tante Gaming Dan aku akan berbagi lagi pola hoki Dan trik nyepin hoki Pastinya di arena bermain yang selalu hoki Dan gacor banget setiap harinya Untuk aku selalu setia banget nyepin di si kakek Zeus Arena bermain aku masih di Gebyar 1, 2, ya Dan hari ini dengan modal 82.000 aku bakalan nyepin dan mencari cuan tambahannya sampai naik dari modal 82.000 untuk menjadi cuan yang sangat profit dan positif untuk WD ini untuk pola pertama aku memakai 20 putaran otomatis di satu checklist aktif di Spin turbo taruhan ganda aku aktifkan ya aku untuk memulai memancing skater 3 biar muncul di pola putaran otomatis aku coba untuk memancing di bet 2400 oke kita gas untuk memutar polanya oke ada kali 5 cuy yang mampir-mampir kali 5 oke kita putar dulu pola pertama sudah selesai untuk pola kedua masih di checklist yang sama aku main ke bet yang lebih tinggi 4800 dan aku mau pakai sepuluh putaran otomatis taruhan ganda di nonaktifkan oke scatter tiganya nya sudah mulai bermunculan beberapa kali di pola 20 putaran otomatis kita putar lagi ke pola 10 putaran otomatis ya kalau momen putaran otomatis gratisan masih belum connect nanti kita berpindah ke pola manual cakep banget nih pecah di luarnya enak banget. Aduh sayang banget ya ada skater. Padahal pecahnya udah lumayan banget itu kalau dikasih kali-kalian yang connect itu lumayan sekali. Pastinya nambahin banget cuan aku untuk lanjut nyepin di si kakek nih. okelah kita sabar dulu, kita nikmati dulu pola-polanya. Pecah di luarnya udah balance banget ya teman-teman oke okay, aku coba berpindah ke pola manual ya karena putaran otomatis sudah dua kali aku putar oke okay, kita ke pola manual, wih cakep banget rekomendasi sekali ini sekaligus ya teman-teman scatter, eh, scatter 4 nya itu untuk gratisan sekaligus langsung muncul 4 dan aku bisa dapetin free spin pertama di pola tadi tuh dua kali ya di manual di satu checklist masih di checklist yang sama di checklist turbo Wow dapat tambahan spin juga 4 skater Connect di dalam free spin aku Pastinya ini aku dapat tambahan spin 5 ya tambahan spin. Oke semoga profit banget isi gratisan pertama aku Dan plus tambahan spinnya juga Ada kali dua jam pasir boleh banget nih Cakep banget jam pasir pun connect Oke ada kali dua yang pertama connect ini totalnya menjadi 20 Putaran ya di gratisan Pertama karena aku mendapatkan 5 tambahan Spin juga Oke okay, ungu juga connect Kuning juga connect Wah sayang banget nih Kali-kaliannya masih minim sekali Wow birunya banyak banget Ada kali dua juga Oke okay, masih kali dua ya Yang mudah banget untuk connect Semoga ada kali-kalian biru ataupun Kali merah gitu kan? Wow, cakep banget! Ada kali tiga, ada dua, dan dua ya. Kali duanya ada dua, Ih, cakep banget padahal tadi ada cawan juga yang connect Oke, lumayan banget aku dapat nice. Kali kalian udah naik ke 11 ya, udah nempel ada kali kalian 11. Ayo dong kasih lagi yang konek connect, connect mumpung masih ada beberapa spin nih. Wah sayang banget nih sayang banget 232 232000 teman temen di gratisan pertamanya Ini menurut aku masih bikin aku penasaran Oke kita gas ya untuk mencari tambahan cuannya Oke kita kembali lagi ke pola awal ya Ke 20 putaran otomatis Oke kita gas aku masih di bed 4800 untuk memutar kembali pola 28 otom, eh, 20 putaran otomatisnya Dan untuk kalian yang sudah stay-stay di channel aku Pastinya yang sering banget nih Untuk nyepin-nyepin di gamenya si kaki Zeus di arena bermain aku Pastinya di gebiar 123 Jangan lupa ya dibantu selalu Dibantu selalu like, like dan share-nya di gaski aja. Share-nya sebanyak mungkin, teman-teman. Oke, kita putar ke pola 10 putarannya. Aku coba naik ke bed 10k ya. Oke, kita coba naik lagi ke bed yang lebih tinggi. Siapa tahu lebih rekomendasi banget. Kalau aku mendapatkan momen free spin lagi di bed 10k nih. Oke, kita gas Wow, skater tiganya muncul lagi nih di pola 10 putaran otomatis scatter 3 -nya lumayan terpancing muncul lagi. Oke, kita manual. Wih uh, cakep banget ya. Baru saja satu kali di manual dan ini momennya langsung aku dapatkan lagi tambahan prize pin yang kedua. Oke jam pasir dong. Yang pertama koneknya jam pasir langsung di becempluk nih. Semoga ada kali-kalian yang enak banget dan kali-kalian yang bikin cuan aku profit banget untuk di WD hari ini. Ada kali empat cincin connect. pesan banget ya hanya cincin aja, teman-teman. Oke, okay, kali empat Oke, okay, kuning jam jam eh jam pasir cawan ya, cawan connect. Wah, kasih dong kali-kalian ya, nih enak banget nih pecahnya. Wih, ungu juga connect dong. Wah sayang banget ya Padahal momennya udah pas banget Itu pecah beberapa kali Tapi kali-kaliannya lumayan untuk uh, Sulit banget untuk connect Ada kali dua, Oke dua kali pecah 11.000 di kali 6 Kali-kaliannya masih minim banget ya Menurut aku Belum naik ke kali-kalian yang lebih Rekomendasi dan lebih Profit lagi Baru di kali-kalian 6 aja Oke ada kali tiga cakep ada kali tiganya ada dua ya tiga ribu dikali 12, oke aman dapat mega tiga ribu ini tanpa buy spin ya teman-teman dari gratisan pertama dan gratisan kedua aku tanpa buy spin hanya mengandalkan gratisan oke next time ketemu lagi dengan aku.